tinggal ya di tinggal ya <laughs> di tinggal ya kemarin <laughs> ya <laughs> di tinggal ya kemarin <laughs> ya tinggal mbak ya <laughs> iya <Ditinggalnya. laughs> Pak Jokowi kan hari ini mau Pak di Pak sama cucu-cucu Nah, setelah itu kalau nggak salah mau ada acara piknik, jadi saya hanya ikut mau menemani saja. Karena besok beliau sholat di sini. Setelah itu sepertinya beliau punya agenda khusus ya. Serta keluarga, ya saya izin. Izin Pak, kami mau sungkem-sungkem keluarga dan beliau ngomong, ngomong Setelah diumumkan oleh Bu Mega, semua bulannya politik semua. Politik, persiapan. Ya, beliau bercerita prosesnya beliau, ya, saya berjalan sama dengan banyak yang beliau ceritakan ya. karena saya juga ngobrol dengan mega yang pernah jadi presiden juga, ya, Pak Jokowi sekarang masih menjalankan tugas itu, tentu saya diam yang tetap tanya mendengarkan dan beliau bercerita proses-proses pesan-pesan keparisaan kenegaraan pr penting dan bagaimana timbuk dalam pemerintahan juga termasuk relasi dengan lembaga-lembaga negara uh, yang lain gitu termasuk relasi dengan internasional ya kursus singkat aja <laughs> ya lagi terima kasih ringgit dulu kenapa itu lagi enggak masuk. Itu dia Tiga ya, tiga titik. Nah, udah masuk gua juga. Nah, udah masuk gua. Itu itu ya. Idonya juga ya. Artinya berpasangan. Jadi ya, jadi dulu. ¡Vamos! ¿sabando? ¡Ya!